Three, two, one. Let's go. Hey, let's go. Let's go. Ik mo papa papa di sama kamu jalan setuju Jatuh, jatuh, jatuh! Udah, tolong aku, Udah! Jangan, Udah! Dapat, udah. Jangan, Udah! Jangan! Udah! Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Tiga masa depan, Udah! bernama Zilong, hobinya berlari dan menyolong, menyolong Turet Ketika suatu waktu orang-orang semua pada lengah, dia beraksi untuk menyolong. Dia berlari dengan kecepatan 100 km/jam sehingga orang-orang tidak melihat dia berlari. Zilong ini sosok pemuda yang mandiri, mandi sendiri, makan sendiri bahkan dia sering diteriakin orang gila. Sekian kisah hidup Zilong kukun-kukun. 对